Si pelotran masalah masalah kelainan seks ini jelas haram, jelas haram. Meskipun yang sudah muqodar sing diterdiri us kita rame lo melo, dilingi lengan, sing ikhtiari, ikhtiari ini uis ora rubah, ini Tapi nanti ini uis diterdiri kelainan. Jika tidak fi'lu, ya, tidak real menga, melakukan itu, uis dianggap musola misalnya tentangnya ikhya tentangnya kitab arisal al kusheryah itu konten cerita yang muhkonis, muhkonis itu bocah banci, dia didesain pengirang supaya banci, seneng wong lanang, ora seneng wong wito, terus macae gaya-gaya wong ini Niku jika jibilah, cibila harus diwatakkan begitu, dan tidak melakukan sesuatu yang melanggar syarak misalnya tidak melakukan liwat, tidak melakukan seks bebas. Itu tidak boleh dikucilkan, karena dia begitu itu takdir. No? Makanya, ada cerita mukhonis meninggal, masyarakatnya tidak mau mensolati karena dia ganci Hanya ibunya sendiri yang menguburkan. Terus ada wali abdal di situ. Di ini tadi, di kitab wali abdal tadi sakit muka, syafa diutus, pengiran, dan nyolati mukhonis. Tiang wandu yang dikucilkan oleh no. masyarakat, makanya harus dibedakan orang gay yang am dan sebetulnya bisa normal okay. dengan muhonnes wandu yang tidak melakukan kegiatan seks. Nanti kulonu kadang-kadang nggak tengok lampu merah bersono muhonnes joduh itu tak gay. Kadang-kadang kalau diprotes bisa tersandir sih gus. Wong lanang nyurupai wong wedok, wong wedok nyurupai wong lanang, gu Iya, suketi. Iyo nadene senkepeghe dong, nadene yurakopeghe dong, wong nadene yurakopeghe ngan nyurupai wong wedok, yurakope ngan nyurupai wong wedok, wong lanang, wong <laughs> <laughs> ngerti tengge rite dine ngone Itu benten, nis sesungau tenbonghe rang keresane ngok. Tunggalnya kulo eleng kite wi bapa, ke cok geman ngarong ngarong nomet dit, met dit wuhara. Tapa ehe ceri bapa tapi naana eka haram gua nate protes, kau saket aku itu santri medit, tak didik tak terangno ada hadisnya Fadilai sahok itu tetap medit jadi beliau apa? bapaknya bapaknya medit turunan, nangil, tak jajar bapaknya jadi si orangnya turunan itu nangil ayo jajar turunan itu goblok, ulang ngaji, nanti mati ya, nangil Mulane ini, mondok, nih bekasi gurumu kalau am goblok, jadi ya persis bapaknya ini bangun ini kan sepuh sangat, saking sepuhnya saat sering di alumni angkatan Allah. Betul, kenapa saya goblok? Jadi oleh cowok, bapakmu. Karena ini tadi zaman bapaknya, yang mana namanya doh hindari, mondok, menangi guru. karena ini nggak kena, Nah, jadi nanggung shock. Rupanya persis, betul, Pak. Syakub loh, gitu. Lama teniku dunia mama teniku ngelane wongku tu ngaji ngelane ngaji kanai pangeran dunia ku tauan, tia tau an awak kan tetiang gresopa pai matip bai mati ana i ini nggong tak noleng ngaji fadwa itu sakok fadilai wong lomo nggong tak nolong dingin aja nusa murah roh manjemin sale kak nyambung <laughs> manjemin bapak de baba nanga daniku londren karena ada di Kiai, uco geman Arab Arab di jajak, nomor medit, pemne di sate, kok sakit pak? Uang medit, itu awa ewer atau di sate? Nomornya uang lior. Artinya uang naik medit, mesti mediti dirinya. Tuku mobil ya, mangan anak awa. Iya mana? Oke ini Arab Arab di Kiai, lo ngawe diwedi mediti, pemne wong. uang. Lagu yang kita raro, tersandai pangeran I'tia atau an, oke. Anai ya ya wong alim, bambai wong alim, mati nung raga pena alim, nangyo alim, mai. Kulo ratao di cita-cita ti wong alim, de baba kolo wong alim ngerti-ngerti wong alim. Resiko nerano wong ngelom, de si kiai saar wong alim, gak kakao, pantas ya. weng <tuk> nung nung perko asre. Sa ce jeneng ngan caro alim wong, tuh wow. kok wong. Koi sok, <tuk> tapi <tuk> <tuk> <Lala>, nalarai sok. <tuk> <tuk> <laughs> Nasangi turunan uang komentari, Biasa, bapak bye salim Alimun, Biasa, lego pengiran ulan kita mau kumih uang uang, guys. Ulangi ketika nih napi, takoyaru fa innal irko tessa. Apa lagi, takoyaru liru tofikum fa innal irko. Nopo tessa uang iguna, ragi, ukur milih nasab songko uang soleh merkoh nasab fa innal irko. Sambungan nasabku mesti mengalir, dasar itu pasti mengalir. Mulai kita lihat bingung tenan. Nah yang misalnya punya usaha mangan barang haram, penggawaannya narkoba. Terus era tua tobat, tobat anak di pondok. Nah kepengen langsung soleh. Ini cara malaikat, bagian manajemen, sel kan yuk. Nah niatnya soleh, witu anaknya langsung soleh, tapi nah sisa-sisa pas produksi nganggu, kekuatan. Fasekan kan, utunya fase, c. Kiai ini rasanya apa? Tapi yang mungu nakal tenang. Kiai ya beboy yang pernah oleh pangeran, mungu ape kepengen ape kok, tipe boyong. Kibar boyong, aku wartegan mungu bisa nakal. Mungu wanis, mungu-mungu-mungu. Oh, isos tekan dia ni cuniru bapak, kok tetep niru, wah elu. Tiap mula saya lihat tetep bergerak sendiri. Lagu paling angel denggu ini, bafut padare paling angel ubi hukum meqaddar barang sing wis ditakdir hukum iki yu angalna ya <coughs> wa fainal irqono deses kita iki toyo percaya pengaruh pendidikan pengaruh lingkungan tapi kudu percaya nasab sing ngendikane lakistakhayaru dinu taufikum fainal irqono deses lha wis kuto mun ben papake ngapal quran e ra iso Cak, cewek rapal, lu tau jajalnya rapal tenan. Dona nae bareng mondok Quran, kok kon lanya? Karena ranya kia ini disalah, no, you can't sing salahku, you can't <tuk> sing. <tuk> Wong <tuk> can't sing, ganjel, you can't Yo, can rapal, kok kon anak nae? <tuk> Mengajari kiai-kiai, nah sapu dikenal loh, maksudnya di kepentingan, kon asalnya di kini bodoh, misalnya bapak e ora kiai ini. Saya <tuk> kurang nggak gini, kamu tanya mana? dia ya, melalui penting aja gitu terus kan jenab ini besar yang ngeleng no sunai oboh macem-macem, no sing yang berdasar tradisi, Wong elek elak anak wong uang ape, sesuai sesuai gitu no ape iku ya mungkin nasab, nasab gimana tuh, so nganak-anak uang alim harus terputus, suralem, uralem, ngerti-ngerti turunan ketujuh gitu, alim alim, gok beling alim alim, cuma umur kau fainal irkan no, oh dasar Keskitoi butuh percaya, pengaruh, pengaruh nasab nih gue, gue butuh percaya. Biar biar aku mau ngulang nonik, karena wali. Wali alih, alih berdasar nawa nasab, nasab nato Islam nihku ditentukan bapak bapak kandung, bapak kandung sing ora berdasar gen tapi berdasar nikah sari. Kalau paling mah lagi, jadi aku mau aneh agama ngakoni sistem medis, sistem ilmu kedokteran sel itu mesti mengalir ke berikutnya atau yang berikutnya anut yang sebelumnya tapi agama itu menganggap sel itu tidak ada gunanya illa kecuali dengan nikah yang sah. jadi misalnya anak Zino tenang kena, kramat, kramat. Oh, itu tidak ada sampean ingin untuk baru ilmu vage keramat keramat, jadi orang yang tidak ada di keramat. kalau ini rapati itu keramat Kewan tentiang Misalnya zina wedok, zina umur 2 bulan kandungan terus dinikah secara syari, terus wedok. anaknya wedok. Itu anak wedok ini tidak ada hubungan nasab dengan bapak karena saat produksi tidak dinikahin sahih, sehingga madzhab sahih itu ekstrim. Anda kan bapaknya ngawin saja karena tidak ada hubungan nasab, bahkan yes. bapaknya adekan ngawin, sah mergo tidak ada hubungan nasab, tapi yo gendeng Deng. mesti tentu gendeng gendengnya gendeng, gendeng. itu yang membedakan mazhab syafi'i dengan mazhab hambali, cara mazhab hambali ndak nasab itu ditetapkan Tuhan itu bisnah ini, dengan dua hal, satu bin nasab gen, dua di abdin alasan nah, itu gara-gara zaman Abu Hanifah ini mengerti ngaji sulfoki. zaman beliau ngaji sugar. Ini pun manakah hukum illa Nah Abu Hanifah kamu jangan menwati menewati itu menyetubuhi orang yang pernah disetubuhi bapak kamu itu coramaan Ali Abu Hanifah. Jadi misalnya, nak tentu Mustofa Ela, ya Mustofa mau pilihan kok dimenangkan Ela. Ela, rasanya masih rasanya tentu. Misalnya Zait, Zait itu di bapak, seh bapak aku, orang itu dimenii wong wedok. dimenaini bapak itu. Orang nikah dimenang. Zaid demenan tenang demenan, didemeni ya di Neka, tapi smasur didemeni ekor. Suatu saat lah Bapak Iku mati, Zaid Iku raulah ngawin mantan demenan I, Bapak I. Corom adab hamzah di PBS tahu di koloni, Bapak I. Natarum adab safi, ya oleh, bo di Neka, ke setuju di, setuju demenan, saya <laughs> <laughs> <laughs> kira ini lagi bentroh vake benteti wali mau cuman wiridan takutur roh kau punya vake jadi wali kau nosen jadi wali berwiridan atau masih atau nomor kau ngalim vake kau alim, dah kau milih yang pertama wiridanmu relatif gak mikir jadi pendaftarnya lebih kau banyak peminatnya lebih, wali jalur vake jalur lain juga seru pot datang alfi alfiah bareng sang elang kafe bone. Jadi artinya ya, cara orang madhab Hanafi madhab Hambali, pie-pie nasab sing kecelok anak, iku yo anak mergokin, terus syariat ngakoni anak sing lewat akdin sofi atau nikahin sofi. Nah, Cewa orang madhab Syafi'i bosen, liyanis syariat tuh emang bunga, dia harus dibuah. Spokoknya ukurannya iku syariat. Tapi madhab Syafi'i yo lu cowok naik si masuk uang Anaknya, mau secara gen kan anaknya tenang tapi berhubung nanti Kak Sofi, bapaknya bapak. nah, oleh kawin, anaknya oleh ngawin, mantan ditemani. Nah, dorong mantan paman Afif kembali, roh oleh betina di bapak demen dia mau ngayu, bapak amati roh oleh kerapu yang dibuang tahu di koloni. Dapat, ya, malamnya wala tahuiku manakah. Atau, menawa roham bali ku ya loro-lorone sing dinikah bapakmu secara sah ya boneka nikah, sing tau didhemi bapakmu ya ora Dinekah dinikah. Awakku kira santru Lah nek dong to malah malah ora oleh malah takok. sing malah uyute ora oleh malah takok. Nek ora oleh nikah atuh malah keblak menang kok cerdas goblok cerdas cerdas fasik ku jenenge wong mbok bayangno.